Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <coughs> warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. <tuh> Amma ba'du. <'at. tuh> Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini kita bisa silaturahmi, bertatap muka walaupun mungkin hanya lewat bumi semoga kita bisa berdoa-doa saling mendoakan dan menjadi saudara setuluran dan salam wassalamu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin semoga saudara-saudaraku di manapun berada yang berada di hajatan ini maupun yang berada di manapun semoga selalu dalam dengan Allah subhanahu wa taala mendapatkan rezeki yang berkah berolkah berlimpah bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah berukah. amin ya alamin. di pagi hari ini saya akan melakukan rokiah masal bisa dilakukan oleh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 Yang disebabkan oleh penyakit karena aing, atau karena ketempelan, atau karena sihir, ada beberapa metode untuk menghilangkan gangguan penyakit karena aing, karena ketempelan, maupun karena sihir.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 silat hadiran, gerak alif, gerak roma dan lain sebagainya harus terus dilatih. Kita mampu karena latihan terus-menerus, karena terus diolah, terus diolah terus. Ada yang pertama ialah dengan metode isyarah. Metode isyarah itu begini. Contoh selap ini sakit. Panjenengan belum bisa melihat, tetapi panjenengan dengan membaca asma Allah nanti akan ada tumbuh rasa di dalam hati panjenengan.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 itu yang pertama, yang kedua suka sedih, gampang sedih buah ngerti apa-apa ya ngerti-ngerti sedih cucu dua, anak duwe donon dua, yuk tiba-tiba sedih aja gitu, gampang sedih wes udah pikir sedih kayak gitu ini menandakan ada gangguan Buh. yang ketiga gampang was-was bingung kayak gitu orang itu bingung saja ini menandakan tanda gangguan non -media. Langsung saja, saya jelaskan bahwa ketika melakukan pengobatan, ada diagnosisnya. Ada diagnosisnya. Setelah itu nanti baru ada pindah pindahkan. Diagnosisnya, atau untuk mengetahui yang pertama, dengan cara mesiroh. Dengan cara teknik basi mesiroh. Ada nanti yang kedua, menggunakan teknik media. Mediator. Ada yang ketiga, dengan teknik terawang terawangan, yang keempat adalah dengan menggunakan teknik ragasu, ragasu nah, dari semua metode tadi itu sebenarnya yang paling mudah adalah teknik gusiroh atau isyarah paling mudah sebenarnya nah, setelah menggunakan, kita mendeteksi penyakitnya bagaimana, bagaimana, dan bagaimana nah, setelah itu ditanyakan tanda-tandanya, dan yang ketiga adalah tindakan tindakan ini ada beberapa dengan metode beberapa cara ada dengan metode beberapa cara, ada dengan teknik maunah dengan cara teknik maunah, jadi teknik ini membutuhkan biaya yang lumayan berat lumayan banyak karena ini harus meminta beberapa doa dari anak yatim piatu dan ada beberapa amalan dan e, meriantah yang cukup lumayan panjang ini membutuhkan biaya yang, yang banyak ya ini lumayan berat biayanya lumayan banyak, nanti yang kedua dengan teknik padilah, yaitu dengan cara mengamalkan yasin padilah ini ya memang menggunakan waktu yang tidak cepat, tapi tidak terlalu lama, tidak seperti teknik mona dan juga tetap menggunakan biaya, karena ada beberapa Cara yang harus digunakan yaitu dengan membaca Yasin fadilah tentu harus mengeluarkan makanan Dan juga nggak mungkin kalau kita mengundang orang atau membaca Yasin fadilah Pengurang Yasinan yang satu malam saja butuhkan biaya apalagi yang beberapa malam Dan yang ketiga dengan teknik doa Jadi doa itu juga ada cara-caranya Doa juga itu ada tingkat tingkat tingkatannya Tetapi yang paling mudah dan yang paling murah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 Modalnya yang paling utama, harus harus yakin dulu bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa. Ya, sekarang kita menggunakan teknik doa ini. Yang pertama, saya minta untuk semua yang mengikuti. Perut ini siapkan Aqua, air Aqua, dibuka karena harus CPU. Dibuka karena harus tiup.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 Kang Jaka kemana? Oh, ada di sana. <laughs> <laughs> ya. <tuh> rasakan apa yang saya baca ini, Panjenengan. Rasakan seperti mengalir ke seluruh tubuh, ke aliran darah. Sampai rasakan dan sampai ikuti. Ya, monggo. Mesti berdiri, yang mampu berdiri santri-santri saya minta untuk di belakang pasien menekan titik kahilnya nanti setelah diminum airnya tekan titik kahil tiga titik dari titik bekam yang dilakukan bagi Rasulullah santri-santri saya minta untuk di belakang pasien santri di belakang pasien yang sakit bisa tiduran tidak apa-apa santri-santri di belakang pasien dengan menekan titik kahilnya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 nanti akan mampu untuk menghilangkan kotoran-kotoran penyakit yang ada di dalam diri ini panjilingan. Awwud bil lah minas syaitonir rojim. Awwud bil lah minas syaitonir rojim. Awwud bil lah rojim. Awwud bil lah rojim. Awwud bil lah rojim. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aşhadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Ashadu an la ilaha illallah Wa أن anna muhammad ar-resulullah Allahumma على ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Ninnurizad wa siri-sari Fi sair asma Sebut nama ibu kandung sebut sama ayah kandung baca al -Fatihah. sebut dalam hati sejulur batin anak batin nama diri sendiri sebut baca al -Fatihah.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 Kama sallallahu 'ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Kema 'ala, Sayyidina wa ala Sayyidina fil majid. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim saya memohon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 kekuasaan adalah kekuasaan ya Allah dengan kekuatan-Mu ya Allah dengan kekuasaan-Mu ya Allah saya memohon ridha dan maunah ya Allah hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri saya inna <tik> amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa kainnya Diminum, Bismillah, masuk ke mulut, Alhamdulillah. Sekali lagi, diminum lagi, Bismillah, Alhamdulillah, diminum lagi. Lagi Bismillah, Alhamdulillah, diminum lagi hanyalah, Ya Allah, saya memohon Ridho dan maunahmu, Ya Allah, Jadikanlah air yang sudah saya baca kekasihmu ini, Ya Allah, menjadi racun yang membunuh semua jin-jin di dalam diri saya ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikanlah air ini menjadi api yang membakar semua penyakit maupun dizalim yang ada di dalam diri saya inna ma'amru idza arada shay'un ayakul laqun fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un kepala menunduk mulutkan dibuka dan keraseknya ditaruh di depan mulut, masukkan ke mulut, kepalanya menunduk, mulutnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amrufi da aradasyan ayyakulalaukum fayakun kungfayakun kungfayakun. Wa subhanallah di biahi malaku tuhulise wailehi turjaul. Dengan izinmu ya Allah, dengan redamu ya Allah, dengan manahmu ya Allah, saya memohon ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan ikatan, keluarkanlah semua gangguan ikatan penyakit yang ada di dalam diri saudaraku ini. Ya Allah, inna maa'mridda roda sen ayakulakung fayakun kung fayakun kung fayakun. Wasshuwanallah dhiwiadihi malakutupulisaiwailehi burjaukluar. Keluarkanlah ke semua bangsa kim yang mengganggu di dalam tubuh saudaraku ini. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan <tik> Tủ oh, oh. Qul huwallahu ya nanti siapkan bismillah, bismillah. bismillah. bismillah. قل هو الله احد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam ya ahad